Kasino Hadi Wibowo atau Kasino yang tersohor sebagai komedian serba bisa yang tergabung dalam grup Warkop Rambors. Dalam melawak, Kasino fasih berbicara dalam berbagai logat bahasa seperti Jawa, Betawi, bahkan Mandarin. Dia juga piawai dalam bermain gitar dan bernyanyi, bahkan sering memplesetkan lagu-lagu terkenal seperti My Bonnie, Come Together dan Feeling. Di Warkop Kasino dianggap sebagai personil paling kocak, gaya bicaranya ceplas-ceplos dan apa adanya. Kasino lahir di Gombong Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 15 September tahun 1950, dari pasangan Noto Pramono dan Kasiem. Ayahnya adalah seorang pekerja di perusahaan jawatan kereta api, dan sering berpindah-pindah tempat saat bertugas. Saat duduk di kelas 3 SD, Kasino sempat tinggal di padalarang Bandung, Jawa Barat. Lalu ayahnya berpindah tugas di Jakarta, kasino pun ikut ayahnya pindah ke Jakarta, dan meneruskan sekolah di SD Budi Utomo Jakarta. Ayahnya adalah seorang yang sangat disiplin dalam mendidik anak-anaknya, dia berharap kasino menjadi pegawai negeri atau pekerja kantoran. Meskipun hidup berkecukupan, keluarganya mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, serta selalu berbuat jujur. Setiap kali makan malam, ayahnya selalu berpesan pada anak-anaknya. Lebih baik hidup menderita daripada harus mengambil hak orang lain, seperti korupsi atau mencuri. Ayahnya selalu berpesan agar kasino kecil ikut mengaji dengan kakak-kakaknya di masjid. Jika tidak, maka dia akan berhadapan dengan sapu lidi atau rotan dari sang ayah, yang sudah tersedia di depan pintu rumah. Saat SMP, kasino sekolah di SMP Negeri 51 Jakarta di tahun 1965 pada saat dia akan melanjutkan sekolah SMA nya dia sempat bersekolah di SMA Negeri 2 Cirebon karena pada saat itu situasi politik di Jakarta sedang memanas pasca keruntuhan rezim Soekarno dan demo anti-PKI setelah keadaan Jakarta membaik kasino melanjutkan sekolah SMA nya di SMA Negeri 22 Jakarta sampai lulus pada saat bersekolah di Cirebon Disitulah dia mulai mengenal dan mempelajari alat-alat musik, dia juga sempat menjadi pemain band, dan sering membawakan lagu-lagu dari The Beatles. Saat kembali ke Jakarta, di masa-masa awal Orde Baru, adalah masa-masa yang menyenangkan baginya. Karena gerakan anti-barat yang diterapkan Presiden Soekarno sudah melemah, dengan diiringi masuknya budaya-budaya barat, seperti musik dan gaya berpakaian. Budaya-budaya barat masuk ke Indonesia bagai virus yang terus menyebar. Tak terkecuali kasino, dia tampil dengan setelan ala hipis, sebuah tatanan baru anak muda di Amerika, dengan topi ala bali dan jaket klewer-klewer penuh gambar bunga, hilir mudik naik motor. Namun kasino tak meniru semua gaya hidup hipis, dia tidak pernah menyentuh atau terlibat mabuk-mabukan. Dia tetap menjadi anak yang pintar, dan otaknya tetap cemerlang. Dia berhasil menembus jurusan administrasi niaga Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, di kampus inilah yang kelak kasino akan bertemu dengan Nanu, Rudi Badil, Dono, Temi Lesanpura dan juga Indro. Pertemuan yang akan merubah jalan hidup yang diharapkan orang tua dan juga dirinya. Pada saat kuliah, waktunya banyak dihabiskan di lereng-lereng gunung, bersama kelompok mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau MAPALA UI. Pada tahun 1974 hingga 1980, kasino bersama kelompok Warkop menjadi penyiar dan pengisi acara lawakan di Radio Prambors, Jakarta. Tanpa diduga, acara lawakannya di Radio Prambors sukses besar. Kasino dan Warkop membawa perubahan dalam dunia lawak Indonesia, karena gaya melawaknya yang khas, dan dikenal dengan lawakan cerdas. Setelah sukses dengan melawak dan banyak diundang tampil pada berbagai acara, kasino bersama Warkop mulai merambah ke dunia film. Film pertama yang dibintanginya dalam bendera Warkop Rambors adalah film komedi yang berjudul Mana Tahan, yang dirilis pada tahun 1979. Pada film berjudul Geng Sidong, Kasino berperan sebagai Sanwani, dan bapaknya adalah seorang pemilik bengkel mobil. Pada film ini, kekocakan seorang kasino benar-benar membuat penonton tidak henti-hentinya tertawa. Pada tahun 1976, Kasino menikahi pujaan hatinya yang bernama Amar Mini, atau Mika, dan dikaruniai seorang putri bernama Hana Sukmaningsi. Beliau wafat pada tanggal 18 Desember tahun 1997, pada usia 47 tahun, di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah satu tahun berjuang melawan penyakit tumor otak yang dideritanya, kasino meninggalkan satu istri dan satu anak, dan dimakamkan di pemakaman Giritama, Tajur Halang Kabupaten Bogor, Jawa Barat.